Eh, kenapa dia cuy? Lah?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 Gua mau share gameplay gua saat bermain duo random beberapa waktu yang lalu. Kenapa gua putuskan akan gua share kepada kalian semua? Karena ada sesuatu yang janggal nih cuy. Jadi teman random gua ini kayak kesakitan atau gimana gitulah intinya. Yang tadinya gua cuman mau main Heaven aja jadi merinding anjir denger dia kayak gitu ya kan Dan kalau gua perhatikan dari nada suaranya Kayaknya sih masih bocil cuy Daripada kalian makin penasaran Kalian bisa simak cuplikan gameplay gua berikut ini Kita ngomong apa tuh Namanya kholilal 33 Aduh Kayak plat nomor lah Aduh namanya Kayaknya player baru sih ini dia ya kita turunin di Apa nih Katolistiwa aja lah Eh sini deh Ini adik-adik atau abang-abang nih Kurang tahu nih ya Oke ada satu sekuat tuh depan tuh Yuk kita cari senjata dulu ya kan Baru kita gasken. Tamanggo, Oke, di depan dia. Pasang boneka apa itu? Orang-orangan sawah atau apalah itu ya? Soalnya di meja itu boneka tuh. Yuk, tadi dia depan sini nih. Eh, ada step, cuy. Udah dapat sekar dia. Ya. Oke, kenok satu ya kan? Mana lagi nih satu lagi? Oh ini nih temennya nih. Dek, Allah Allah si ade. Aduh, maaf maaf nih ya, maaf maaf nih. Oh thank you shotgunnya boleh boleh. Everybody. Awal yang baik ya kan? Dan bontinya juga nice. <tuh> kenapa dia, cuy? Lah. Lah kenapa dia? Kok kayak kesakitan atau apa itu? Ya, kenapa dia? Anjir Eh kok ngeri gini? Dia kenapa tuh? Aduh, nggak bisa open mic lagi ya kan. Mau ku tanyain dia kenapa gitu. Kira-kira kenapa dia ya? Apa dalam bahaya? Atau... Eh kenapa anjir? Eh, kok merinding gue ya? Aduh, aduh aduh aduh. Eh, kenapa dia aduh? Aduh, nggak bisa open mic lagi ya kan? Kenapa dia cuy? Dek, adek sehat kah? Baik, adek di sana. Ya percuma juga sih nggak bakal denger gitu kan Tapi ya Ya mau gimana gitu kalau gua open mic suara gamenya Hilang gitulah lah Ah udah lah Yang penting adek jaga-jaga Apa ya Jaga diri baik-baik lah ya Kukira ada orang deh Dia kalau nembak gentong Ini ada orang nih anjir Gak? Ditembak bot gua Aduh Aduh malu-maluin dah Aduh Udah Audah Senak pala ya kan mental don Nah Setelah kalian melihat cuplikan tadi Kira-kira dia kenapa ya Kan ngeri gitu kan dan gua itu mainnya itu sekitar jam 9 malaman lah. Buat kalian yang tahu itu siapa dan kira-kira dia itu kenapa? Coba dah kalian komen di bawah atau kayak mana gitu kan. Soalnya gua takut aja gitu kan, nih anak kenapa-napa gitu. Kan kasihan gitu loh. Siapa tahu itu apa ya pertanda atau dia kode-kode atau gimana kan kurang tahu gitu. Gimana cuy perasaan kalian ketika main random malam-malam terus dapet temen dianya kayak gini, anjir kan gimana gitu. Dan posisinya nggak bisa open mic juga ya kan guanya. Mau nanya dia kenapa juga. Gimana gitu, namanya nggak bisa eh uh, ya. Pokoknya adek ada ya, pokoknya baik-baik lah di sana ya kan. Main game ya boleh, tapi ya jangan sering-sering lah karena nggak baik buat kesehatan ya kan. Anjay, jadi tutup seteguh nih, mulai. Oke mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Semoga aja dianya nggak kenapa-napa dan see you on the next video. Bye-bye. Trying to arrest me Arrest me, to forget me I you can sing of my songs You yeah. keep it and it goes on and on Can't seem to forget I'm trying, Yeah, you. to tomorrow, I'm gonna <laughs> be Fly hey, We are Call Go Fuck it.